Assalamualaikum, salam damai sejahtera untuk kita semua. Saya Pastor Gregorius Vau, OFNK, Nikjen Kusupan Dengan penuh sukacita saya mengucapkan kepada umat katolik, mononiha katolik di seluruh dunia dan dimanapun berada, Selamat Paskah untuk kita semua. Dan dengan Paskah Kebangkitan Kristus, Yesus telah mengalahkan kematian dan memenangkan kehidupan. Maka mari kita menjadi murid-murid Yesus yang semakin teguh di dalam iman, kuat di dalam pengharapan, dan semakin handal di dalam kebaikan dan kebajikan. Sekali lagi, selamat untuk kita semua, Yahowu Tuhan memberkati.